Assalamualaikum somit ketemu lagi di mea masalah emang ada? ada masih bersama Mimi Cindy Assalamualaikum juga Mbak Inka Assalamualaikum kali ini hari ini kita akan kan mm -hmm. berbagi wawasa yeah. mengenai umroh yang mbak Inka ya boleh yeah. ya karena oh, kan yeah. iya lagi banyak um, nih lagi hmm, banyak. Lagi banyak yang yang yeah, yang berangkat ya berangkat, betul yang mm -hmm. dan ada titipan betul yeah. baru mau bilang mm -hmm. jangan lupa kakak ini mm -hmm. ada, ada ya. ketipan dari soulmate kita yang baru pulang umroh baru pulang. nih oh, yeah. mbak mm -hmm. Inka mm -hmm. uh, mengenai apa yang dia lihat Betul. di sana ya apa yang dia alami ada, apa yang dialami ada beberapa ya ada Ini dua ya? ada dua ya mm -hmm. mm -hmm. ada yang dia melihat Satu, dia um, mengalami mm -hmm. cuaca yang luar biasa mbak badai badai deras gitu ya tapi herannya kok, kok banyak ada aja orang gitu orang <laughs> <ke> masjid <laughs> gitu mm -hmm. tapi yeah. kok dia tidak melihat itu ya pas di sini nih, di Indonesia kok hmm. mau hujan badai, ya orang malah diam di rumah gitu, mm -hmm. nggak berbondong-bondong untuk datang. Ya. Apakah ya. itu karena orang merasa dia sedang beribadah di rumah Tuhan, rumah Allah, atau bagaimana? Mm -hmm. Terus, Minkah gimana nih, mau jawab satu-satu atau kita eh, sampai? Dua aja dua langsung ya. Langsung. Mm -hmm. Dan satu lagi apa ya kakak ini? Yang, yang satu lagi itu lah. adalah uh, dia mm -hmm. merasa. Iya. Karena pada saat itu dia enggak kesempatan mencium aja Asfar Aswat Sama masuk ke Sul sulit oh, banget. Sama betul. sulit banget untuk mm -hmm. dapetin masuk ke roda. Yeah. Mm -hmm. Jadi dia merasa apa apa bisa saya ya mm -hmm. gitu kan. Saya kok hmm. bisa, oh, sampai enggak bisa, susah banget sampai oh. udah maju yeah. mundur lagi yeah. ya. aswad, sombong, gitu, kan. karena saya sombong kan karena awalnya waktu mau-mau ke sana tuh pede gitu, ah oh, masa gitu aja nggak bisa gitu kan, ternyata begitu rasanya beneran bisa <tun> gitu, jadi dia malah pulang, <tun> umroh, jadi pertanyaan tuh mbak oh. salah apa ya, aku sampai gak dikasih mencium Hajar Aswad dan gak bisa masuk kraudah, ya. gitu hmm. Mbak Inka itu titik Iya. <laughs> dua pertanyaan itu ya. dari yang pulang, ya. umroh ya. banyak banget Tumpah. nih, ke depan juga masih banyak nih yang mau umroh kan kalian nanti mbak, mbak Inka mbak juga mbak tolong bantu, bantu sebenarnya untuk umroh itu apa sih yang kita bisa dapetin dan persiapan apa, terus sebenarnya di ibadah umroh itu apa aja sih yang kita bisa dapetin gitu. Oh ya. Ya, jadi sebenarnya kembali kepada tujuan. Okay. Hmm. Tujuan umroh, nah, iya. Bayangkan, kita harus, kita mau pergi satu uh, grup travel, gitu ya, kan? Biasanya. Kita mau pergi, Tuh. kan? Uh, ini harus punya tujuan yang sama, hmm. sehingga kalau tujuan kita sama, maka kita akan saling tolong-menolong dalam meraih tujuan itu. Ya, hmm. kebayang nggak ya kalau ya. misalnya? Kita dalam satu grup beda tujuan. Hmm. Nah, umroh itu banyak tujuannya. Kalau di lapangan, kita lihat ada yang tujuannya uh, apa melaksanakan ibadah, hmm. lalu ada juga yang tujuannya dia umroh itu untuk uh, napak tilas Nabi Ibrahim. Hmm. Ya. Okay. Lalu ada juga tujuan umroh itu. Uh, supaya dia uh, melakukan komitmen-komitmen sama Tuhan. Hmm. Tentunya tujuan yang tujuan apapun itu sangat uh, mempengaruhi persiapan-persiapan yang kita lakukan di sini. Oke, okay. persiapan kita berarti. Ya. Ya. Seandainya kita nih misalnya persiapan kita ingin melaksanakan ibadah sesuai dengan uh, hukum, uh, Islam, hukum ya. Islam ya, oh. pergi umroh dan haji gitu ya. Hmm nah tentu di sini dia harus ngikutin yang namanya uh, apa tuh namanya manasi, manasi. Hmm. dia harus tahu hukum-hukumnya kan hmm. kalau umroh tuh ada lima ya kan hmm. uh, dia, uh, dia uh, pakai ikhrom hmm. lalu dia mana... Uh, tawaf, tawaf lalu tahalul uh, hmm, terus dia ya. lempar jumroh, jumroh. jumroh sama dia uh, satu lagi um, apa, -apa. apa tuh namanya sa'i Ya, okay. ya itu uh, dia harus tahu benar lima ini karena untuk dia bisa sah mm -hmm. sebagai ibadah mm -hmm. dia harus memenuhi lima persyaratan ini hmm. ya harus kan memahami dulu, harus ya? memahami jadi mm -hmm. kalau dia tujuannya untuk sah tujuan sebagai kan. ibadah mm -hmm. ini lima limanya harus dia ini. lakukan dan dia ah uh, uh, dia lakukan sesuai aturannya, sesuai aturannya. Mm -hmm. jadi bisa nggak mimi uh, merasakan seandainya di sana Orang ini dia tujuannya untuk sah sebagai ibadah. Orang ini nggak sholat di sana misalnya lima waktu, mm -hmm. sah nggak? Mm -hmm. Sah. Sah. Selama lima oh, oh, persyaratan, persyaratan umroh ini, umrah ini dijalan, dilakukan, dijalan. sah umrohnya. Umroh, ini tentang lima, sah ya, okay. bahwa sah umrohnya mm -hmm. itu ketika lima syarat lima ini dilakukan. umroh nah, dilakukan. Iya, okay. nah, seandainya di sana dia bergunjing, hmm. dia marah, tapi selama melakukan lima persyaratan ini, sah dia mendapatkan oh. pahala umroh gitu ya. Mbak? Bukan sah, -sah umrohnya, umroh. oke. Okay. Kita nggak ya, bicara iya. pahala okay. ya, okay. Kita nggak bicara pahala, tapi hmm. sah Seba ibadah, ibadah, umroh. ibadah umroh. Hmm. umrohnya gitu Oke. jadi oh, persiapannya bisnis, ya? ya tergantung hmm. tujuan makanya hmm. kalau tujuannya napak tilas Nabi Ibrahim ya hmm. dia harus di sini dia harus uh, jalan pagi ya, stamina fisik, ya? karena, karena fisik. fisiknya ngikutin <coughs> dia jalan gitu pokoknya ngikutin lah Nabi hmm. Ibrahim itu bagaimana perjalanannya dalam melakukan umroh hmm. gitu hmm. nah tapi kalau tujuannya ingin kembali dari umroh menjadi Orang yang uh, perubahan hmm. ahlaknya hmm. Uh, menjadi ahlakul karimah, hmm. takwa, meningkat. Tentu persiapannya dari sini beda. Misalnya, hmm. dia di sana tahu di sana akan ada pembinaan hmm. dari Allah, maka di sini dia akan mengupayakan bagaimana dia mempunyai kemampuan sabar dalam menghadapi pembinaan Tuhan di sana, hmm. di, di tanah haram pun. Ya, ya lalu dia juga. Uh, justru dia di, uh, di, di sini dia akan melakukan uh, persiapan uh, kemampuan hati untuk menghadapi pembinaan, untuk pembinaan itu, Tuhan. Ya. Jadi hmm. dia uh, beda hmm. banget persiapannya. persiapannya ya. Ya. Mm -hmm. ya Gitu upayanya ya. beda banget. Upayanya beda. Ya. Nah, <tuh> bagi orang-orang yang pergi ke sana, tentu kan jadi karena upayanya berbeda. Uh, yang diharapkan tujuan, juga berbeda. Betul. Bagi orang yang tahu dia di sana ingin melakukan perubahan dengan melakukan komitmen-komitmen pada mm -hmm. sama Tuhan, maka yang diharapkan adalah pembinaan. Justru mengharapkan terjadi dia. Nah, yang namanya pembinaan, kan kita menyadari pembinaan, pembinaan itu gak ada yang enak-enak, hmm. Jadi pembinaan nyaman. itu adalah semua yang tidak nyaman. Kan pembinaan, bagi orang yang ingin menjalankan ini sebagai ibadah iya, saja, dia gak suka pembinaan. Buat dia, alhamdulillah, semua baik-baik iya, iya. saja. Nah, bagi iya. orang yang butuh pembinaan, butuh dikasih tahu Tuhan bagaimana hidup ini butuh koreksi dari Tuhan, dia butuh. Pembinaan, justru ditunggu, justru gitu, dia pilihan. memang mempersiapkan, mempersiapkan itu. itu, makanya iya, iya. berbeda Iya, ya, jadi tidak dapat persiapan. hajar aswad, tidak dapat rauda, ya. itu sebenarnya gak, gak apa -apa. pembinaan, pembinaan. Gitu ya. Jadi misalnya hmm. uh, dia ngerti untuk mendapatkan, untuk mencium uh, hajar, hajar aswad atau masuk ke roda ke itu adalah sesuatu yang sunnah Hmm. Jadi, kalau dia dapat ya alhamdulillah, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah di berkomitmen sama Tuhan hmm. dan dibina. Wih, gitu, tidak banget. Iya, hmm. ya, ya, ya. makanya orang-orang hmm. yang uh, ingin apa namanya harus jadi uh, maksudnya umroh itu sah sebagai ibadah. Hmm. Dia akan tersiksa ketika datang bulan. Hmm. Hmm. Oh merasa, banyak yang ya. nangis. Oh, hmm. tersiksa kenapa? Uh, soalnya saya nggak bisa tawafkan, nggak yeah, boleh yeah. masuk mm, yeah. mm. kalau haidnya. Ya. Nah, mm. Padahal ketika kita haid nggak datang ke sana itu adalah ibadah ya. keinginan. Oh, iya ya. jadi memang mm. berbeda sudut mm. pandangnya karena tergantung tujuan. Wih. gitu yeah, yeah, bayangkan yeah. ya kita ke sana kita mau melakukan komitmen sama Tuhan mm. jiwa ini. Mm -hmm tentu itu sesuatu yang sangat spesial pasti harus yang dirasakan ada jiwa ini bahagia indah karena akan dibina langsung oleh Allah dia hmm. semangat senang gitu yeah. lalu ketika di uh, Allah kan membinanya begitu ya cara Tuhan yeah. kan kita tahu dalam membina jiwa kita misalnya uh, kehilangan uang mm -hmm. lalu Uh, ada juga tadi teman kita yang pulang dari omroh dia bilang dia harus membawa teman-teman sekamarnya yang manula semua ah itu kan pembinaan Tuhan hmm. lalu uh, misalnya uh, apa namanya dompet hilang kesasar hmm. itu pembinaan-pembinaan Tuhan yeah. salah kamar hotel Antri enak, enak, ngantri iya. panjang itu semua pembinaan Tuhan nah bagi orang yang ingin melakukan perubahan tujuannya ingin ahlak, perubahan ahlak, kembali mm -hmm. ke, ke, ke kota asal itu negara asalnya Perumahan. dia ingin menjadi mm -hmm. seperti bayi mm -hmm. yang putih bersih mm -hmm. siap untuk melakukan perjuangan yang baru, menjadi manusia sebaik-baik makhluk mm -hmm. itu modal Pembinaan, Pembinaan itu. itu ya. Nah, hmm. itulah hmm. jadinya. Kenapa ada orang di sana? Karena bagi dia umroh itu di sana. Iya ya. Iya. Begitu. Keberhasilan umroh itu di sana. Jadi buat dia harus nggak boleh lewat, harus sholat. Itulah hmm. kenapa stres kalau datang bulan. Hmm. Karena buat dia hmm. di sana harus. tuh harus kualitas ibadahnya, sholatnya. Enggak, kalau bisa terus-terusan seolah dari pagi sampai malam, malam. Uh, uh, <coughs> apa namanya jadi kalau nggak ada yang dia lakukan misalnya dia datang bulan itu buat dia jadi gak uh, gitu, gitu ya, banget uh. terus kalau hmm. misalnya memang misalnya ada ibu-ibu uh, teman sekamarnya Uh, sakit dia kan jadi nggak bisa sholat nemenin ibu-ibu ya. ini, nah dia jadi uh, stress, stres, gak nggak suka nggak enak Lepas. bayangkan nah, itu bagi orang-orang yang ingin uh, tujuannya Lepas. itu sah sebagai sah umrah, uh, uh. Umrah. nah begitu Lepas. dia pulang ke sini ya udah lupa lagi orang dia buat dia kan ibadahnya tuh di umroh umroh tuh di sana, ya. nah tapi bagi orang-orang yang ingin memperbaiki, melakukan perubahan, eh, ah. apa nama ahlak, hmm. ingin menjadi orang sebaik baik makhluk, hmm. justru keberhasilan umroh itu sepulangnya, yeah. sama seperti sholat. Ya? Jadi di sana dia dilakukan pembinaan, pembinaan, perenungan apa yang Allah hendak berikan, lalu dia melakukan komitmen, pulang dari sini dia terikat komitmen dia. Hmm akan uh, dia tidak akan melakukan pembangkangan hmm. lagi karena ada perjanjian dengan Allah maka ya. dia pulang ke sini justru lebih hebat kualitas pengabdiannya dibanding waktu di, di sana. sana maka dia waktu saat kembali di sini hmm. dia menjadi uh, insan yang lebih indah daripada waktu, waktu keberangkatan sebenernya karena perubahan itu ya iya makanya benar-benar tujuan iya, ini harus dierti gitu itu. maunya apa tujuannya apa iya, maunya berapa. apa mm -mm. gitu jadi mm -mm. kalau misalnya mm -mm. orang yang uh, tujuannya bukan pembinaan mm -mm. kembali menjadi insan yang uh, Aduh, sebaik, lebih baik mm -mm. tentunya buat dia karena di sana uh, umroh itu harusnya di sana ya mm -hmm. jadi dia tuh harus nyium hajar aswad harus masuk rahudah semua tuh harus harus mm -hmm sampai hmm. dia lupa di sana tuh sebenarnya kan Tuhan tuh mau ngapain gitu. Mmm, itu dia yang di awal itu ya. Iya. Iya. Iya. Terus ya. kalau fenomena yang itu, Mbak, gitu. Kok misalnya hujan badai, orang tutup ya pergi ke Ya tadi, musid, balik lagi ke tujuan Ya itu ya. tadi Kesajaran. Buat dia ibadah itu di so, sana, umroh itu di sananya, ya jadi begitu sampai pulang sampai dari, dari sini sampai ya sampai nggak ada, lagi. buat dia nggak, enggak, iya, itu iya, yang iya. dikatakan iya. kalau haji itu haji tomat haji tomat oh. <laughs> luar biasa ya, berarti yeah. antara umroh dan haji pun juga sebenarnya, sama, sama, persiapannya ya. dan tujuan, tujuan berangkat itu, itu apa hmm. ya mbak, itu yang harus kita, yeah. itu, itu, ya. Ya, itu ibadah ya, jadi, jadi, yang dulu, iya tempat. jadi itu akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi Cindy ya. gimana ya menyiapkan umroh, ya. nah ya. mau apa? Kembali, lagi nah, mau kembali apa, kita mau ya. apa hmm. di umroh ini? Ya. Karena kalau kita ingin hanya di sana ya cukuplah ya, uh, belajar si, manasi, ya. tahu ya. persyaratan itu ya, lima, lima itu, uh. itu ya sudah sah kok. Okay. Tapi kalau hmm. uh, kita ingin melakukan uh, perubahan nah, pada akhlak nah, ah. menjadi Sebaik, sebaik baik makhluk tentu persiapan itu beda yes, bukan kali. fisik mm -hmm. tetapi persiapan hati, hati. Mm -hmm. nah, di umroh itu kan ada lima di sana kita akan berkomitmen sama Tuhan jadi <coughs> uh, uh, ihram, ihram itu kita akan berkomitmen sama Allah bahwa kita berjanji sama Tuhan pulang dari sana sampai saya mati saya akan memperlakukan semua manusia itu sama. Jadi komitmen hmm. itu nggak bakalan kita langgar kalau kita secara sadar kita melakukan komitmen sama Tuhan. Lalu ketika tawaf, tawaf itu juga komitmen sama Allah. Bukan. Kalau tawaf itu komitmennya ya Allah pulang dari sini sampai aku mati, aku tidak pernah jauh dari engkau. Aku tidak pernah jauh. Ya. Dari engkau. Hmm. Lalu Uh, yang ketiga uh, sa'i, nah, itu baru lari-lari ke, uh, kecil itu mm -hmm. maka di situ kita melakukan komitmen sama Allah bahwa ya Allah mulai hari ini sampai saya mati tidak akan pernah meninggalkan ikhtiar nah yang keempat ya. uh, bukan Mungkin. Uh, lempar jumroh nah, lempar jumroh itu adalah komitmen bahwa ya Allah pulang dari sini sampai saya mati saya ucapkan NO pada hasutan, hasutan setan. setan saya tidak akan lagi terhasut hmm. oleh hasutan setan lalu yang, terima, yang kelima tahalul, itu. itu juga komitmen ya Allah, aku berjanji pulang dari sini sampai aku mati, aku tidak akan pernah berprasangka buruk kepadamu dan kepada manusia-manusia lain nah, kalau kita menyadari iya, saat itu kita detail. melakukan komitmen, mm -hmm. kita melanggar janji sama teman kita aja nggak enak. Iya, karena udah nah, komit sama tuh. Iya. iya sama bagaimana tu, kalau ya. berkomitmen sama allah? Makanya setiap melakukan kegiatan silima ini mm -hmm. pasti kita bergetar karena kesadaran, karena kesadaran ya. bahwa ya kita um. sedang melakukan komitmen. Itulah kenapa saya juga bilang nih sama aku bilang sama anak-anak aku mereka mau umroh. No sampai kamu siap. Karena ini bukan pesiar, ini bukan wisata, ini bukan wisata spiritual. Sorry, aku bilang sama anak-anak. Ini adalah ibadah kamu. Kamu akan mengadakan komitmen sama Tuhan. Kamu siap nggak? Kalau kamu belum siap melakukan komitmen sama Tuhan, jangan persiapkan. Karena kamu akan diminta pertanggungjawaban. Karena kalau kamu tidak Melanggar. melakukannya, melanggarnya, hmm. kamu akan jatuh menjadi munafik hmm. dan okay. munafik letaknya di kerak neraka ini sangat luar biasa ya. kepahaman ini, ya. makanya umroh itu nggak main-main ya. nggak ya. main-main benarnya bukan ya. cuma jalan-jalan ya. loh kalau tadi mbak Inka menyampaikan bahwa umroh itu tergantung dari tujuan tujuan, tujuan mau apa maafkan itu kan kelihatan banget ya, upaya persiapan-persiapan mm -hmm. yang yeah. kita harus lakukan itu terus mm -hmm. tadi dengan lima kegiatan, Mbak. Inka menjelaskan juga bahwa lima mm -hmm. kegiatan itu mm -hmm. adalah kita berkomitmen mm -hmm. terhadap Allah mm -hmm. sampai mati. Aku mati, iya, yeah. itu kan berarti umroh, mati gak usah berkali-kali ya, Mbak. Iya, yeah. oh, kan, Rasulullah ya. umroh cuma dua kali, Haji, haji satu hari. kali. Hmm. Aku pun hmm. begitu, jadi kalau kemarin juga gitu. Ah, ini kalau hmm. ada rezeki mau gak umroh, hmm. Mama, kakakku dulu Tafakur. aja deh supaya mama siap lagi melakukan komitmen sama Tuhan Karena oh, pasti. <laughs> ya. jadi yang aku lakukan apa, bukan pergi haji atau umroh aku menunggu orang pulang umroh ketika mereka cerita, aku memperbarui lagi, mengingatkan lagi perjanjian aku sama Tuhan karena aku mungkin banyak lupa, karena manusia itu juru lupa lupa akan komitmen dengan Tuhan jadi aku selalu menunggu orang-orang yang pulang haji atau pulang umroh untuk memperbarui komitmen aku sama Allah. Uh, Jadi aku senang banget bener. kalau ada yang pulang tuh. Aduh ternyata bener. tuh begini begini. Aduh aku senang banget. Kenapa? Merasa diingatkan bener. Allah bener. gitu. Bener. Tapi bener. kalau bener. fine fine aja, gimana? Ya, nah jalan ya. di situ. <laughs> ya ya, ya, ya, ya cuma ya. alhamdulillah aja. Ya, makanya ya. beda tujuan, ya, tujuan. Makanya beda langkah langkahnya. Ya, aduh iya ya namanya ibadah emang ada yang main-main sih ya lah, dan itu ya maksimasi hmm. iman itu ya, jadi ya. memang cuman, jangan cuman. sampai selama ini umroh itu seperti wisata foto-foto lalu uh, uh, ya, ya bikin jalan -jalan. konten <laughs> ini ya tentu saja pulangnya jalan -jalan jadi nggak dapat apa-apa gitu kan hmm. Ya, Jadi pada kan dipertanggungjawabkan, ya? oh dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan. Ya, ternyata, tapi ini. sekali lagi, mm -hmm. kalaupun mau tujuannya hanya sah, belum nggak? enggak, ya, enggak salah, enggak enggak, enggak, rugi enggak, enggak, Rugi gitu. enggak, enggak, Ya, kalau mengingat lagi, aku siapa. benar, ya, ya. ya, pasti kita maunya dengan tujuan yang ketiga Dan persiapan iya, sesuai tujuan ya. itu ya, kan. iya, iya, kan, lagi jadi. salah satu ya. episode iya, perjalanan iya, Allah. Makanya, aku tuh kalau berbagi tentang umroh dan haji. Aku tuh suka ini, aduh gimana nyampeinnya kali pihak travel gini gimana sih gitu? <laughs> Karena kan aku masih bilang umroh itu cukup dua kali hmm. kayak Nabi Haji cukup sekali. Kalau kita sampai berkali-kali pertanda kita hair hmm. belum paham ya, lulus, dengan lulus lulus lulus. <laughs> lulus lulus dengan tujuan dari ibadah itu. Iya. Ada lagi orang umroh tujuannya untuk menggugurkan dosa, mencuci hmm. Ada. dosa. Oke. Okay. Nah. Jadi kebayang juga, langkah-langkah apa ya. yang dia lakukan. Yang pasti sih dia tiap tahun jadi umroh. Karena pengen cuci terus ya. Berdosa. Jadi dia melakukan pengguguran dosa, dosa, umroh pulang ke sini hmm. bikin dosa lagi. Ya. Ntar kan gampang ya, cuci ya. dosa ya. lagi. Wah, Bisa ini ya, kan, ada yang begitu ya mbak, ya, persepsi ya. ya. Sebenarnya kan gak sesuai dengan tujuan Islam mengajarkan ajaran tentang umroh. umroh. Karena ajaran umroh itu sebenarnya kembali Uh, dengan uh, dengan komitmen, komitmen. dengan ya. Tuhan itu kembali bagaikan bayi, bayi yang baru berkhir, lahir berangkuti bersih, ya. bersih kosong karena selama hmm. ini kita sudah berperilaku ya. bagaikan binatang terkontaminasi terkontaminasi Banyak dengan sifat-sifat ya. kebinatana Bintang. betul ya sombong seperti burung merah mm -hmm. rakus seperti babi mm -hmm. uh, galak seperti serigala ya, ya. ya. gitu uh, apa aduh, namanya apa itu gitu, gore, ayam mm. Makan tukang kawin sana sini seperti manam. ayam begitulah ya, ya. kita ih ngeri banget ya kalau aduh bener-bener harus persepsi dan tujuan, tujuan itu enggak boleh salah ya mak. Iya. Ya. Menyadari dua aku siapa iya. itu jadi dari itu. Iya. Jadi gampang ya. jadi tahu tujuan yeah. kita melakukan mm -hmm. umroh atau Adalah haji. untuk memperbaiki ya. diri. Bukan. Ber adik, evaluasi ya, diri ya. Dan berkomitmen Berkomitmen sama yeah. Allah itu. Makanya Allah. harusnya kembali dari sana kita menjadi kita yang lebih indah. Ya. Ya. Betul. ya. Kalau begitu aku memang belum siap suruh umroh <tuk> sekarang. <tuk> aku ya, ya, masih ya, harus apa, mempersiapkan apa, diri. Memantaskan dulu nanti entah. Memantaskan ya. diri. Cara kalbu ya kakak India. <tuk> Ininya ya ampun, ternyata ya, itu bantuan juga ya dari Allah. Kalau ya. kita di, belum diberi belum. kesempatan untuk <laughs> ya. bisa berangkat, gitu. karena memang ternyata. harus persiapan dulu, nempataskan ya. diri. Gitu. Karena kalau berangkat. kita udah pantas juga pasti nanti Allah kasih aja ya kalau kita ya. kita nggak tahu, emang pasti ya. aja gitu ya. ya. Gitu. Kita nyemkin berupaya seperti itu. Aduh ya. So, ya, Semoga wawasan mengenai ibadah umroh ini yang di sharing oleh Mea dapat mempermudah. Persiapan-persiapan soulmate yang ingin melakukan perjalanan ibadah umroh. Ya, gitu ya, Kak ya. Indi. Satu, ya, boleh. Selama ini orang takut hmm. untuk uh, ah, ya bener, pergi umroh, karena katanya nanti di sana, ada pembalasan. pembalasan karena perilaku di sini, ya. sadari justru itu yang kita nantikan karena itulah pembinaan kita. dari Tuhan. Insyaallah luar biasa ya yang kita butuhkan, pembinaan pembinaan untuk kembali pulang ke negara asal kita masing-masing untuk Dengan menjadi akhlak yang, yang, lebih, yang indah. lebih indah dan, dan berkomitmen sama Allah ya. hmm. itu yang penting ya sampai mati, jadi gak usah berkali-kali ternyata, ah Baiklah like Soulmate, jangan lupa saksikan Mea di Youtube channel kita, kita juga ada akun sosial media di Facebook Instagram TikTok dan Spotify. Spotify hampir lupa. Spotify yes. juga, wow gampang mm -hmm. banget. Kalau yeah. ada Spotify itu kalian bisa langsung dengarin sambil sambil berlakukan kegiatan, kegiatan macam-macam. Kalian <laughs> lakukan <laughs> mantri anak sekolah, betul. <laughs> Pasak. <laughs> Hari <laughs> pagi jogging mm -hmm. jalan pagi. Yeah. tetep ternyata bisa diikutin terus. <laughs> ya, betul. Baiklah, soulmate Mia Pabid mundur diri.